Halo guys, kali ini berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Yt Chris Manto. Oke okay guys, kali ini saya mau berbagi bagaimana cara memperbaiki laptop Acer Z1402 ini kerusakannya tidak mau menyala alias mati total. Jika kita colok chargernya, lampu charger indikator ini kedip-kedip guys. Oke sebelum kita mulai kita klik dulu subscribe like komen dan share di bawah video ini ya guys Oke jika sudah kita langsung mengecekkan dan cara mengatasi Oke kita colok charger dulu kita coba nah ini lampu indikator ini kedip kedip jadi berarti ada yang short atau IC pecah atau rusak oke okay. saya langsung saja ke motherboardnya ini telah saya bongkar motherboardnya seperti ini guys oke okay. ini kan melalui lubang casannya ini jadi lewati ini sering mengalami tipe spray ini mati total so, bagian ini ini telah saya ganti si keramik ini kemudian melalui jack di sini berarti kita periksa apakah keramik spray ini ada yang pecah nah ini pecah si keramik pada bagian ini tiba kita pakai kaca pembesar dulu. Oke okay guys, jadi sudah ketemu. Kita coba ganti dulu si kraming ini yang pecah bagian ini guys. Oke, okay. dulu kita ganti ya. Oke, okay, ini telah saya ganti guys. setelah selesai saya ganti ini tadi yang saya ganti yang pecah ini yang lama tadi si keramiknya oke kemudian kita coba tes colok chargernya oke enggak short lagi enggak berkedip lagi lampu indikator dasarnya atau chargernya oke ini telah menyala lampu indikatornya pada laptop Kemudian kita coba tes tekan power dulu Oke okay. adalah lampu power laptopnya kita coba tunggu sebentar hampir atau Oke ini telah nampil jadi demikianlah cara memperbaiki Acer Asus A1002 seperti itu cukup sekian dan terima kasih mantap guys.